Episode 7 diawali dengan sekretaris Jo Dante yang memberikan laporan terkait DNA yang ada pada Liontin milik Ng Biul. Dari laporannya mengatakan jika ada darah Baerona di Liontin itu. Dari situ Joe Dante sepertinya mulai yakin jika Ha Biul yang membunuh Baerona. Scene kemudian berganti pada Ha Yun Chul yang tengah dalam perjalanan, dan tiba-tiba mendapatkan telepon dari Chon So Jin, namun dia menolak panggilan itu. Hayuncul turun dari mobilnya namun tiba-tiba Chon Jin menelpon lagi. Ha -chul mengangkat telpon itu dengan kesal dan mengatakan jika dia sedang berada di pemakaman Baerona. Namun Chon Jin dengan panik mengatakan jika ada sesuatu yang aneh yang terjadi pada Ngbyul. Ha Yun Chul yang mendengar itu akhirnya pergi dan meninggalkan Oh Yun Hee sendirian. Oh Hyun Hee kemudian mendapat pesan dari Hyun Chul yang mengatakan jika dia tidak bisa datang karena urusan mendesak. Oh Hyun Hee yang frustasi sendirian, mengambil sebotol obat dan berniat untuk bunuh diri, namun beruntung Logan datang dan menghentikan Oh Hyun Hee. Logan selanjutnya mengatakan jika Oh Hyun Hee bisa mati kapan saja, namun dia tetap harus mencari tahu siapa yang membunuh Rona. Logan lalu mengatakan jika haeng Eng Byul adalah pelaku pembunuhan Baerona yang sebenarnya dan Con So Jin adalah orang yang dibalik semua itu. Sin kemudian berganti pada rumah Con So Jin. Di sana terlihat haeng Eng Byul mengalami depresi berat dan berhalusinasi melihat arwah Baerona yang menghantuinya. Ha Eng Byul juga menodongkan tropi ke berbagai arah untuk mengusir arwah Baerona. Sementara itu Con So Jin terlihat panik melihat putrinya seperti itu gulul terus melihat bayangan Rona dan mengatakan jika Rona datang membalas dendam contoh so mengatakan jika Rona sudah meninggal dan tidak mungkin dia datang Hyun Chul kemudian datang dan melihat kejadian itu Hyun Chul kemudian memeluk Anggulul sambil menangis karena putrinya mengalami depresi berat Sin kemudian kembali pada Oh Yoon dan Logan Oh Yoon menyesali dirinya karena dia ke Korea dan hal itu terjadi. Logan Lee kemudian mengatakan tujuan Rona ke Korea adalah untuk mewujudkan impian Min Seoul Ah, agar kesalahan Oh Yoon Hee bisa sedikit dimaafkan oleh Min Seoul Ah. Oh Yoon Hee yang mendengar itu kemudian menangis dan meminta maaf kepada Rona. Logan kemudian lanjut berkata jika Ha Yun Chul terlibat dalam kematian Bae Rona. Logan Lee kemudian meninggalkan Oh Yoon Hee yang sedang menangis sendiri. Oh Yoon Hee kemudian mengejar Logan dan berkata jika Hayun Chul tidak mungkin melakukan hal itu. Dengan santai Logan menjawab jika Hayun Chul tahu bahwa Eun Byul yang melakukan itu pada Rona. Dan saat itu juga Hayun Chul sedang bersama Eun Byul. Mendengar semua itu Oh Yoon Hee terlihat tidak percaya. Selanjutnya sin kembali pada So Jin dan Yun Chul. So Jin terlihat memuntahkan minumannya dan Hayun Chul yang terlihat frustasi. Mereka membicarakan tentang Eng Byul dan depresinya saat ini. Di tengah obrolan itu Ha Yun Chul mendapat sebuah pesan Oh Yun Hee yang memintanya untuk bergabung dengannya. Di sisi lain terlihat orang yang mirip dengan Suryon ada di penthouse. Jo dan T kemudian datang dan bertanya siapa wanita itu. Wanita itu lalu berbalik dan menatap Jo dan T. Jo dan T terlihat tidak percaya dengan yang dilihatnya. Wanita itu lalu mencium Jo dan T, namun Jo dan T melepaskannya. Jo Dante lalu mengecek tato yang ada di punggung wanita itu dan memanggil wanita itu dengan nama Naegio. Setelah tahu jika itu Naegio, Jo Dante terlihat lega. Wanita itu bertanya apakah Jo Dante mengira Suryon hidup kembali. Jo Dante terlihat diam dan tidak bisa berkata-kata. Jo Dante lalu bertanya kapan Naegio datang dan kenapa tidak memberitahunya. Naegio mengatakan jika dia baru saja tiba dan langsung mengejutkan Jo Dante. Naegyo kemudian mengatakan jika Sim Suryon mati itu rasanya seperti dia yang mati juga. Jo Dan;te sedikit terkejut mendengar kata-kata aneh dari Naegyo. Jo Dan;te kemudian meminta Naegyo untuk keluar karena semua orang akan segera datang. Naegyo nampak tersinggung mendengar itu dan mengatakan jika dia ibu kandung Sokyung dan Sokhun dan kenapa dia harus bersembunyi. Naegyo lalu keluar dan terlihat kesal karena telah hidup sebagai Sim Suryon selama 20 tahun. Lanjut ia bertanya bukankah Jo dan T bilang jika ia bisa hidup sebagai Naegio di penthouse. Jo dan T berusaha menenangkan Naegio dengan mengatakan jika dia akan menyelesaikan masalahnya dulu. Sin kemudian kembali pada Ha yang memegang sebau obat yang bisa dipakai untuk menghilangkan trauma. Namun, obat itu bisa membuat pasien kejang dan kehilangan semua ingatannya. Chon So Jin kemudian meminta Ha Chul menyuntikan obat itu pada Ha Ng namun tiba-tiba Oh Yun Hee menelponnya tapi ditolak olehnya. Yun Chul lalu lanjut menyuntikan obat itu. Benar saja setelahnya Ng mengalami kejang. Chon So Jin pun terlihat panik. Ng kembali tenang setelah Ha Yun Chul memberikan obat penenang padanya. Di sisi lain Jo dan Tae dan Na Egyo terlihat menghabiskan waktu di Hera Palace. Joe Dante mengatakan kepada Naegio jika gedung yang lebih tinggi dan mewah akan dibangun di daerah Chonsou. Naegio nampak terkejut mendengarnya, lalu bertanya bagaimana bisa Joe Dante melakukan itu. Ia kemudian menjawab jika Joe Dante tahu kelemahan Chonsou Jin. Lanjut, Joe Dante mengatakan jika putri Chonsou Jin membunuh seseorang, dan ini adalah kesempatannya untuk mengambil alih grup Chong Ah. Selain itu, Jo Dante juga memperingatkan Nagio agar jangan sampai dilihat oleh siapapun. Agar rencananya untuk membuat jo dan Dante Village bisa terwujud, Nagio nampak senang mendengar hal itu. Namun, tiba-tiba Sok Kyung dan Sok Hun datang. Jo Dante kemudian mengajak Nagio menuju ruang rahasianya. Ternyata di sana ada sebuah lift rahasia. Scene selanjutnya berganti pada Oh Yun-hee yang terlihat menangis di makam Mbak Erona di tengah hujan. Oh Yun-Hee kemudian bangkit dan mengambil tropi kemenangan Rona. Di sisi lain terlihat pemain piano yang mengiringi Rona dengan bermain piano sendiri. Oh Yun-Hee tiba-tiba datang dan menjambak rambut wanita itu sambil mengarahkan tropi ke hadapan wanita itu. Karena merasa terdesak akhirnya wanita itu memberitahu jika Hayun chul yang membayar dia waktu itu. Oh Yun-Hee yang mengetahui itu kemudian marah dan langsung menghubungi Logan Lee. Dan bertanya di mana Hayun chul sekarang. Di rumah sakit terlihat Hyun Chul dan Sojin masih menunggu Eggulul untuk siuman contoh so Jin kemudian berkata pada Hyun Chul jika dia dan Eggulul sangat membutuhkan Hyun Chul selanjutnya Oh Yoon Hee mendatangi rumah sakit tempat Enggulul dirawat tadi sangka Oh Yoon Hee melihat Hyun Chul yang tengah tertidur sambil memeluk Sojin. Oh Yoon Hee yang marah kemudian masuk dan membunuh Eggulul dengan tropi itu tapi hal itu hanyalah sebuah bayangan saja. Yang sebenarnya, Oh Yun-hee memandangi Yun-chul dan So Jin dari kejauhan. Kemudian, tiba-tiba ada orang yang membiusnya dan dibawa pergi. Selanjutnya, terlihat Sok Hyung yang menemani Sok Hun yang sedang galau karena kematian Baerona. Lalu, Sok Hyung mengatakan jika Eng Byul adalah pembunuh Baerona. Sok Hun yang terkejut mendengarkan bertanya, "Dari mana ia tahu hal itu?" Dengan santainya, Sok Hyung berkata, "Jika dialah yang memancing Eng Byul untuk melakukan hal itu." -hun yang mendengar hal itu menjadi sangat marah pada sookyung karena perbuatannya Sin kembali pada Hyun Chul yang ingin pergi menemui Oh Yoon Hee namun ditahan oleh contoh -so Jin Hyun Chul berkata dia harus pergi karena dia sudah melewatkan pemakaman bae Rona. Bahkan jika mereka bertiga harus mati, karena Oh Yoon Hee marah setelah tahu Eunbiul membunuh Rona Hyun Chul kemudian pergi namun contoh -so Jin tetap mengejarnya dan berkata Bisakah mereka memulai kembali. Hayun Chul yang mendengar itu terlihat kesal sambil menepis Sojin dan mengatakan kalau Sojin sudah gila. Chon Sojin tetap memohon dan mengatakan jika dia menyesali perbuatannya. Hayun Chul berkata jika dia melakukan semua itu bukan untuk Sojin, melainkan karena dia, Ayah Eungbiul. Lalu dia pergi meninggalkan Sojin sendirian. Chon Sojin kemudian menangis sendirian, menerima nasibnya. Ketika sampai di Hera Palace, ha Yun Chul bertemu Ki yang sedang mabuk. Dia mengoceh tentang pemakaman Baerona dan mengatakan sangat aneh jika Tuan Park pelakunya. Hayun Chul yang mendengar itu kemudian terlihat kesal dan meninggalkan Kiujin sendirian. Hayun Chul masuk ke dalam lift, namun liftnya ditahan oleh Kiujin. Kiujin kemudian mengatakan pasti Chonsojin Jin yang melakukan hal itu. Hayun Chul yang sudah tak sabar akhirnya mendorong Kiujin keluar lift dan menyuruh Kiujin untuk diam. Ha Yoon Chul sampai di rumahnya namun ia tak menemukan Oh Hyun Hee di mana-mana, HP Oh Hyun Hee juga tidak aktif. Scene selanjutnya menampilkan Oh Hyun Hee yang terbangun di tempat Logan Lee. Logan Lee kemudian memberikan bukti foto yang memperlihatkan Eng Byul membawa gaunnya pergi dan kembali bersama Chon so Jin. Oh Hyun Hee kemudian berkata jika dia sudah mengecek dan gaun Eng Byul ada di rumahnya. Nona Jin kemudian memberikan bukti foto yang memperlihatkan Chun So Jin membeli gaun pengganti yang sama persis. Setelah mendengar itu semua, Oh Yoon Hee bangun untuk membalas dendam, namun dicegah oleh Logan Lee karena mereka kurang persiapan. Logan kemudian berkata jika dia akan kembali ke Amerika dan Oh Yoon Hee lah orang yang bisa membalas dendam kepada mereka semua. Logan juga mengatakan jika Oh Yoon Hee harus bertemu dengan Na Egyo karena dialah yang tahu semua rahasia Jo Dante. Shin kemudian menampilkan Naegyo di sebuah rumah dan sedang sarapan. Tiba-tiba Jo Dan;te datang dan mengatakan bahwa dia akan menjual bangunan milik Naegyo di Gangnam. Naegyo yang mendengar itu nampak sedikit kesal karena hal ini dia dipanggil ke Korea cepat-cepat. Jo Dan;te kemudian mengatakan kalau dia juga merindukan Naegyo. Jo Dan;te juga mengatakan kalau berkencan dengan Conso Jin hanya sebuah sandiwara dan Naegyo lah orang yang ia cintai. Na Egyo dan Jo Dante kemudian bermain biliar bersama. Sin kemudian berpindah pada Eungbiul yang mulai siuman dan tidak mengingat kenapa dia di situ. Chonso Jin lalu menjelaskan jika festival Chong-a telah selesai dan Bae Rona adalah pemenangnya. Ha Haengbiul kemudian meminta maaf kepada So Jin karena dia tidak bisa memenangkan penghargaan itu. Chonso Jin yang mendengar itu memastikan bahwa Eungbiul memang sudah lupa semuanya dengan menanyakan fakta tentang Rona yang sudah mati. Ang yang mendengar itu kemudian sangat terkejut. Chon Jin kemudian mengatakan jika Rona mengalami kecelakaan. Chon Jin yang terlihat lega kemudian meminta Ang untuk beristirahat. Shin kemudian memperlihatkan Kang Mari yang sibuk mempersiapkan ruangannya di sauna dan memanggil pelanggan nomor tiga, ternyata yang datang adalah Sang A dan teman-temannya. Sang A komplain dengan layanan Kang Mari, namun Kang Mari tetap profesional. Sang A kemudian meminta Kang Mari untuk memijat kakinya, namun ditolak oleh Kang Mari karena itu tidak masuk daftar layanan. Sang A kemudian marah dan menyuruh Kang Mari untuk memanggil pemilik tempat itu. Tiba-tiba wanita yang pernah diselamatkan Kang Mari masuk. Teman Sang A nampak kaget dan memberi hormat. Sang A yang tidak mengetahui siapa wanita itu dengan santai bertanya siapa pemilik tempat itu. Teman Sang A kemudian mengatakan jika wanita itu adalah pimpinan Song Hisu dari grup Hieon. Sang A kemudian melompat bangun dan memberi hormat. Pimpinan Song kemudian marah dan bertanya siapa yang telah menghina Kang Mari. Sang A yang mendengar itu takut dan tak bisa berkata-kata. Pimpinan Song juga menanyakan kabar dari Jenny. Kang Mari kemudian mengajak pimpinan Song keluar. Sin kemudian memperlihatkan Sang A dan Kang Mari yang tiba di Hera Palace. Terlihat Ki Ujin yang tengah menunggu dan menghina Kang Mari. Sang A yang sudah mengetahui fakta tentang Kang Mari, mendorong Ki Ujin dan menyuruhnya tetap diam. Sang A kemudian berkata jika Kang Mari jauh di atas mereka karena Kang Mari memiliki hubungan dengan orang-orang hebat. Sin selanjutnya memperlihatkan Jo Dan;te yang menunggu Sojin di rumahnya. Mendengar suara Jo Dan;te T, Chon Sojin terlihat kaget. Ang Biul kemudian masuk ke kamarnya. Jeon Sojin mengatakan jika dia baru dari rumah sakit untuk merawat Ang Jo dan Tae kemudian mengingatkan Sojin tentang rencana makan siang mereka bersama Kyu Jin. Sementara itu Sokhun terlihat memperhatikan lirik dan nada dari lagu yang dinyanyikan Baerona pada saat festival. Di saat Sokhun bermain piano, tiba-tiba Engbiul datang dan mengatakan jika dia tidak percaya kalau Rona sudah mati. Sokhun kemudian bangun dan menanyakan keadaan Engbiul lanjut dia bertanya kemana Eunbyul saat festival berakhir. Eunbyul mengatakan jika dia tidak ingat apapun. Sokhun yang mendengar itu tidak mempercayai Eunbyul karena ternyata Sokhun melihat Eunbyul yang lari pada waktu itu. Sokhun kemudian berniat untuk mencium Eunbyul, namun ditepis oleh Eunbyul. Sokhun juga mengajak Eunbyul untuk kencan dan memeluknya. Eunbyul terlihat sangat senang dan kaget mendengar itu. Sin kemudian berganti pada makan siang Jo dan teh dan Kiujin. Pada makan siang itu, Chon Sojin terlihat tidak nyaman bahkan terlihat tidak berkonsentrasi. Kyu Jin kemudian mengajak Sojin untuk berfoto dan menguploadnya di Instagram. Foto itu mendapat banyak sekali komentar negatif tentang Chon Sojin. Chon Sojin nampak sangat terkejut melihat hal itu. Joe dan Tae yang melihat itu tersenyum puas. Tak lama setelahnya banyak berita yang memuat tentang hal itu. Terlihat sekretaris Chon Sojin yang diwawancari oleh reporter. Kemudian terlihat Joe Dante dan Chonsô so Jin yang masih bersembunyi dari reporter. Joe Dante memerintahkan sekretarisnya untuk membuat rencana untuk menyelamatkan Chonsô so Jin. Chonsô so Jin kemudian mendapat telepon dari Oh Yun-hee yang mengatakan jika banyak hal yang harus mereka bicarakan. Chonsô so Jin kemudian menemui Oh Yun-hee di gedung opera. Oh Yun-hee kemudian mengancam So Jin akan mengatakan yang sebenarnya. Namun Chon Sojin Jin memohon untuk tidak mengatakan pada siapapun bahwa dia meminjam suara Oh Hyun Hee. Oh Hyun Hee yang sangat kesal dengan semua hal kemudian meminta Sojin untuk berlutut memohon ampun padanya. Dengan berat hati Sojin Jin melakukan hal itu, Oh Hyun Hee pun nampak terkejut melihat hal itu. Keesokan harinya Chon Sojin Jin mengadakan konferensi pers untuk meminta maaf dan mengatakan bahwa dia mundur sebagai soprano dan mengatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya tentang semuanya. Selanjutnya Chon So Jin kembali ke rumahnya, nampak Eng Byul yang telah menunggu dan bertanya siapa penyanyi hantunya. Eng Byul telah menebak jika itu Oh Yun Hee. Lanjut Eng Byul mengatakan jika Chon So Jin tidak tahu diri, bagaimana bisa dia menjadikan Oh Yun Hee sebagai penyanyi hantunya. Eng Byul mengatakan jika ibunya menjijikan dan pergi, Chon So Jin sangat frustasi dan minum anggur sendirian. Ha Yun Chul kemudian datang dan menyuruh So Jin berhenti minum. Chon So Jin terlihat sangat frustasi memikirkan hidupnya. Hyun Chul kemudian duduk dan menemani So Jin yang sedang menangis. Hyun Chul lalu berkata dalam hati kalau dia tidak bisa kembali bersama Oh Yun Hee lagi. Sin kemudian memperlihatkan Jo Dan;te yang sedang menerima laporan dari sekretarisnya terkait Chon So Jin dan Ng Byul. Selain itu sekretarisnya juga mengatakan kalau tanah atas nama Jo Hie In dipindahkan ke orang lain. Jo dan sangat terkejut dan bertanya siapa orangnya. Tanah itu ternyata dipindahkan ke atas nama Oh Yun Hee. Jo dan menjadi sangat marah dan kesal mengetahuinya. Selanjutnya Oh Yun Hee mengunjungi Hera Palace dan masuk ke ruang kerja Jo Dan;te lalu masuk ke dalam ruang rahasia Jo Dan;te Tae. Jo dan kemudian datang dan menyuruh pelayannya membawa Oh Yun Hee ke ruang kerjanya. Namun Jo dan tidak menemukan siapapun di sana. Lalu Jo Dan;te mengambil sebuah pisau.